Siksa kubur Bagi yang lalai sholat Di dalam kuburnya Akan dicabik-cabik oleh Seekor ulat besar Yang bernama Suja Al-Aqra' Orang Islam Yang lalai dari sholat saja Masih disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Apalagi Orang yang sengaja meninggalkan sholat tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh syariat Islam. Di dalam surat Al-Maun ayat yang keempat dan yang kelima Allah subhanahu wa taala berfirman: Fawaidul Musallina Ladinahum An Salatihim Saahud. Celakalah bagi orang-orang yang solat, yaitu mereka orang yang lalai dari waktu-waktu salat ai alladzina yuakhiruna sholata an waqtiha tahawunan biha yaitu orang-orang yang senantiasa Mengakhirkan waktu salat dalam keadaan menganggap enteng pada salat itu kemudian orang yang senantiasa meninggalkan salat kelak di yaumil qiyamah akan dimasukkan neraka saqar sebagaimana di dalam surat al-mutaffif ayat yang ke-42 dan ke-43 Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzu billahi minasy syaithanir rajim ma salaqakum fi saqar Alu lam nakum minal musallin apa yang menyebabkan kalian masuk di dalam neraka sekor? mereka menjawab kami dahulu termasuk orang-orang yang tidak mendirikan sholat setiap yang berjiwa dan bernyawa pasti akan merasakan kematian kematian itu pasti datang menghampiri siapapun Tak peduli dia itu rakyat jelata Maupun dia adalah penguasa Raja yang agung Yang besar Kekuasaannya mendunia Siapapun akan Masuk dan dikubur di dalam Liang tanah Lembabnya tanah tidur sendirian Tidak ada yang menemani Harta tidak menemaninya Istri dan teman-temannya juga tidak ada yang menemaninya Setelah jasadnya dikuburkan Kemudian ditimbun dengan tanah Istri, harta, jabatan, kekuasaan, kemewahan Semuanya akan pulang ke rumah masing-masing Sedangkan jasad kita akan terbujur Sendirian Kemudian ditatangi oleh Malaikat yang bernama Mungkar dan Nakir Malaikat Mungkar dan Nakir Hanya bertanya tiga hal Apabila tiga hal itu bisa dijawab Maka Malaikat Mungkar dan Nakir Akan melanjutkan Pertanyaan berikutnya Man Rabbukah Man Rabbukah. Man Rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka. Man Rabbuka, man Rabbuka, man Rabbuka, man rabbuka wa ma dinuka, wa man nabiyuka. Wahai manusia. Siapa Tuhanmu Apa agamamu Siapa nabimu Man Rabbuka Man Rabbuka Man Rabbuka Wamadinuka Wamannabiyuka Wahai manusia Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Man Rabbuka? Man Rabbuka? Man Rabbuka? Wan Wa man Wahai manusia, Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Orang-orang yang senantiasa meninggalkan salat akan semakin ketakutan semakin ketakutan. Dia tidak bisa menjawab apa-apa. La adri. La a'rifu. La a'lam. Aku tidak tahu Aku tidak kenal Aku tidak mengetahuinya Pertanyaan malaikat mungkar dan nakir Selalu diulang-ulang Man Rabbuka Man Rabbuka Man Rabbuka Wa madinuka Wa man nabiyuka Wahai manusia Siapa Tuhanmu Apa agamamu Siapa Nabimu Man Rabbuka Man Rabbuka man Wa mannabiyuka Jika dia tidak bisa menjawab Maka jasadnya akan segera didatangi oleh seekor ular besar Yang bernama Suja al Akro. Ular besar itu sangat panjang Kemudian tubuhnya akan dicabik-cabik Akan digigit Kemudian dilemparkan Tubuh itu akan tembus ke dalam bumi Kemudian dengan ekornya tubuh itu akan diangkat naik ke permukaan bumi. Lalu, dengan giginya, tubuh itu akan digigit kembali. Kemudian akan dilemparkan, dan tubuh itu tembus ke dalam bumi. Dengan ekornya sujak al-aqraq, tubuh itu diangkat hingga muncul di permukaan bumi. Kemudian dikikit kembali, tubuh itu dilemparkan di atas kobaran api. Kemudian dibolak-balik dengan panasnya api yang sangat membar dan suja al akro ah menangkap tubuh itu kembali. Kemudian melemparkannya tembus ke dalam bumi dan dengan ekornya tubuh itu diangkat kembali ke permukaan. Kemudian dilemparkan kembali. Tembus ke dalam bumi. Begitu seterusnya hingga yaumil qiyamah. Na'udhu billahi thumma na'udhu billahi min dzalik Allahumma inni a'udhu bika min azaabil qabri. Wa min azaabil